Halo teman-teman, kembali lagi di Taman Bermain Anak. Hari ini kita akan bermain mobil-mobilan, teman-teman. Wih, kita mempunyai enam mobilan, teman-teman. Hari ini kita akan memindahkan hewan, teman-teman. Untuk itu, baiklah teman-teman, sebelum kita memulai memuat. Hewan, setinya kita harus menghitung berapa mobil yang kita punya untuk kompetisi teman-teman. Wih, baiklah satu, dua, tiga, empat, lima, dan enam teman-teman. Wih, baiklah, ayo. Nah, kita mulai teman-teman teriak mulai balik wih mobilnya sudah bergerak teman-teman wih teman-teman yang satu ketinggalan teman-teman wih -teman. Lah, ayo kita dorong terus teman-teman. Wih, lihat teman-teman, ini hewan yang akan kita angkut. Wih, ada harimau, ada singa, ada gajah, dan ada macan tutup teman-teman. Wih, lihat teman-teman, mobil kita sudah sampai. Wih, untuk kita siap mengangkutnya teman-teman. Wih, dia sudah bergerak teman-teman. Ini mobil vitaminnya juga sudah sampai, teman-teman. Baiklah. Sepertinya Kita akan muat dua dulu teman-teman teman Mobilnya sudah siap dimuat Baiklah Kita muat dulu teman-teman Mobilnya Sudah berjalan teman-teman Bawa -teman. tujuh orang teman-teman ya Tidak teman-teman jatuh teman-teman mobilnya, nah kita mau dulu teman-teman. teman-teman, mobilnya -teman, sudah sampai di pembencian baiklah, ayo kita turunkan dulu wih teman-teman akhirnya kita sudah memuat semua hewan yang kita punya teman-teman wih -teman. ya teman-teman mobilnya juga sudah parkir dan sudah selesai teman-teman pekerjaan lihat teman-teman senyumnya dari pak supir oke Like, like teman-teman sampai di sini video kita ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk membantu untuk mengembangkan channel YouTube ini. Oke, dadah.